Oke Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita ya. Siang ini saya mau mancing lagi cari belut ini Mas Bro. Kalau ada ya nih, baru sampai di spotnya nih. Aduh, ah, nih spot-spotnya nih. Nah, ini saya bersama Joki Putra, katanya sudah menemukan satu lubang. dimana lubangnya Bun? Dari sini. Ini, jumpa lubang katanya. Ini, nih lubangnya. Nah itu lubangnya Aduh silau mas bro Kita coba langsung mas bro hmm, Mudah-mudahan ada Allah. Nah disantap mas bro Disantap iya Langsung disantapnya mas bro Mudah-mudahan babon mas bro Nah ini disantap Yuk gabus coba di telannya sikat kena Lak. kena kena kena uh. uh sadis naf uh. nang uh uh, uh. babonkah ini mas bro kita lihat bersama-sama ya mas bro ya mudah-mudahan babon uh tipis nang aduh duh itu akarnya dibuang dulu akarnya nih ha nah. biar biar tarik lu tarik tarik angkat ngomong-ngomong oh, bawa ke pinggir hmm, mas Ui. bro babon super mas bro lumayan Hah. inilah strike pertama kita strike pertama kita mas bro babon super panjang hitam juga nih mas bro hmm. dari kepalanya mm -hmm. sama kayak jokinya hitam <laughs> ya <laughs> oke Mas Bro kita lanjut lagi salam satu bumi mantap okay.